Hujan deras Kirim hutan bro Kirim nah, jeruk bagus Danai gede banget kayaknya Danai terus banget lah. anak orang bertanggung jawab Danai ya guys Danai udah pokoknya amin yaudah bro ini ada kita terus terus banget posisi jeruk lagi jane, jepang, jane. Oh,